serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslor, tentunya Baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari Bang Boreal nih persahabat ya Sebelumnya, satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto barangka Make Up. Berada di suatu tempat nih, persahabat ya, saat ini. Dan kita simak, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril. Bismillah, weswe suweh, ketemu ketemuareh siji, iku konco kerja golek rezeki semangat, Leslar Entertainment. Itulah kalimat caption yang dituliskan nih, persahabat ya. Di sini banyak sekali respon dan tanggapan yang diberikan oleh sahabat Leslar. Dari akun Instagram, asik underscore suite mengatakan bismillah dilancarkan, apapun itu amin, persahabat ya kita juga mendapatkan kabar bahwa Lesti saat ini lagi syuting video klip nih, katanya persahabat kita simak juga di kalimat komentar berikutnya, dari akun Meli288, Bang Boril mau syuting video klip ya, katanya tuh kayaknya sih, kata Suli Asulis, persahabat ya apapun itu, mudah-mudahan selalu lancar, selalu diberikan kemudahan dan sukses, amin dan berikutnya juga persahabat kita mampir keunggahannya ke unggahannya Karis Kim Make Up dua jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan nih. Di sini terpantau juga alat-alat untuk syuting sudah disiapkan persahabat ya. Masya Allah mudah-mudahan hari ini. Yang dilakukan oleh Bunda Lesti Kejora selalu diberikan kelancaran Berikutnya juga persahabat vitamin bahagia pun akhirnya muncul juga lewat unggahan Kak Wandahara Mengunggah video bareng Bunda Lesti Kejora tuh si cantik akhirnya muncul juga Dan ada sebuah kalimat di sini duet nggak ya kali ini Lesti Kejora wow akan ada duet nih persahabat ya masya Allah semoga persahabatnya Bunda Lesi selalu menampilkan penampilan terbaiknya pokoknya kita doakan yang terbaik postingan ini pun direpost kembali oleh akun Instagram Les Larsik banyak juga tanggapan komentar yang luar biasa dari para sahabat dari akun Instagram Faradilla 94 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim apapun itu Semoga dilancarkan, dimudahkan, dan sukses tanpa ada kendala serta halangan apapun. Amin Allahumma amin. Amin. Masya Allah banget ya doa baiknya nih. Wajib kita aminkan. Semoga terkabul. Dan kita lihat juga persahabat komentar selanjutnya. Diberikan dari akun minakusminar underscore 15. Masya Allah, ada Project apa ya Bunda El? Bikin video klip lagu baru, bukan ya? Semoga ada lagu baru, amin. Doakan saja yang terbaik ya. Semoga ada single terbarunya Bunda Lesti. Kita selalu support dan dukung yang terbaik buat idola kita. Kemudian perselabat Bang Mimin akan mengingatkan kembali untuk warga Konoha jangan lupa mendukung Bunda Lesti di ajang telekomsel Award 2022. Anniversary yang ke-27 tahun Kita dukung sepenuhnya ya persahabat ya Voting di aplikasi video setiap satu hari sekali Bunda Lesi Kejora Semoga dukungannya banyak dan bisa menangkan Piala penghargaan Telkomsel Award 2022 Walaupun saingannya berat Kita bismillah saja semangat Buktikan kekompakan dan keselitan kita